rek. kita baru masuk rimba Gunung Tamora. Mana baik uh. kita sinya. Dan. Uh. Teman di pos 1. Wah, apa nih Bray? Tahu, tahu, tahu, tahu. Kopi dulu, Bray. Kopi cantik dulu, Bray. Bray. Ini kita coba lihat ya, cinta asyik Ini, kita coba kakin, gampang kebezak Ini, gak apa Ini, nah, hmm. kita mau ke mata air dulu Buat ngecek. Ini habis, hampir air ya bang? Iya yeah. <laughs> Ini di Pos Satu Tambora mata airnya, jadi saya sus jangan susah dengan mata airnya langsung dari gunung -tubuh. berapi.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 ini sepakisnya ya Mantap Itu pakis apa namanya? Gak tau Gak <guluh> tau <guluh> Halo Bang Baru turun? Halo Bang Hujan datang Hujan ya? Basah. Masa? Lumayan iya. Ini masuk vlog ya? Gak apa-apa ya? Cerah-cerah pincaknya Gak cerah-cerah? Gak cerah-cerah? Gak Gak dapet pio? Gak dapet si Gak dapet ya? Berapa malam di sana? Empat hari Empat hari Empat hari? <guluh> Dari Dan mana? dari kemarin. Uh, dari mana? Dari Cilabai. Oh, Cilabai. Nggak dapet apa-apa. Nggak apa-apa. Sabar. <laughs> Oke, terima kasih ya. ya. Oke, hati-hati ya. Nanti ya. ketemu. Dari mana? Yuk, ya dia. Orang sini sih.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 Pacet, ngomongin pacet aja nah, Masuk video mbak ya uh -huh. Kita ini, saya penulis ini di blog oh. Keliling lingkaran Indonesia tuh Iya Banyak kok yang naik hari ini Banyak, kemarin kita pas naik gak ada pertemuan satu orang lagi. Tadi naik udah 4 rombongan uh -huh. Iya, 4 rombongan ya Iya Aja, dua Ada lagi ya. Ada. Ih kemarin mah kita naik nggak ketemu sama sekali. mau ini apa? Upacara Pancasari iya, Pancasila. Rata-rata gitu. <laughs> iya. Balik lagi mbak kalau mau. Terima kasih. <laughs> Masih, Masih banyak di belakang tuh. Ada dua rombongan lagi. Rame Ramai Iya. Iya karena mu upacara Pancasila lewat Pancasila iya lewat Pancasila jadi sinkron bendera ada ya di puncak ya Alhamdulillah jadi nanti kita baca Pancasila rame-rame mana? di Ketara the Pringgarate rapat pilih malam ya atas? dua Oh, dari Jakarta. Oh, ini betul dari Jakarta. Di belakang juga ada 10 orang dari Jakarta. Trip Ibu, -ibu itu. Ya. Ya, oke, hati-hati ya. Iya. Nah, ibu ini dari Bandung, ya. Nah, Bandung. yuk semangat ya. Sukses terus ya. Nah, ini. ibunya dari Bandung. Woi, rumah. Jawa. Jawa Jawa oke okay guys ini kondisi di pos 2 pos 2 ya yang sedikit yang 1300 mdpl rusak rusak Pusat, pos 2, tapi pusat diterjang sama pohon, jadi kita harus lanjut ke pos 3, sana mungkin kita bisa, apa namanya, bermalam, nah untuk sumber airnya di pos 2, itu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 Oke, okay, kita lanjut lagi, Bang Mana, well, Bang? Salih, Bang Ha? Ya capek banget Menurut Abang gimana hmm. tracknya ini? Ah, lumayan enak sih kayak gini dah nah. Ini batas vegetasinya ya Di atas pos 5 Tambora Jadi mungkin kalian Kita akan Nanti di Apa namanya?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 sampai ketemu nanti ya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 mulai berfasir ya, kita pelan-pelan aja ya, tuh. oke nanti kita lanjut lagi di Caldera Tambora. Keren banget tuh, kaldera tuh puncaknya, tuh, ntar lagi sampai puncak tuh, ini puncaknya nih, oke, okay. terlanjur lagi. Bye.